Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allah Go! <tuh> <tuh> Suara beso tadi itu. Mau gimana Aku <tuh> kuat banget tuh aja kuat banget tuh aja aja aja oh mati bareng kita men waktu tinggal sedikit men gak peduli gak peduli gak peduli gak peduli selamat anda menerima oke okay. ehehe <tuh> bro kepencet iklan bro woooooooooooooooooo oh! gak ada volumenya lagi anjir banget halo bro, halo bro, halo bro, kita balik lagi bro kita main game perang Indonesia, game perang World war war war war gitu lah bro kita main game perang World war war herois oh saya baru mencapai level 11, nggak nambah-nambah bro karena saya oke okay, dapatkan hadiah hari ke-10 emang ini hari ke-10? selamat, anda mau? oke okay. ke Lutri, Lutri maksudnya apa sih? kesempatan spesial untuk mendapatkan item ada Lutri baru, hanya satu minggu ke Lutri oh pistol bro, lumayan bro. ini ngambilnya gimana bro? Aduh nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu Oke bro ini oh, tahap 12 belas saya berapa tahap lagi bro buat dapetin ini prajurit suku Teren? prajurit suku teren. tapi gokil loh bro, kalau kita dapat prajurit suku ini bro oke, pasam, diterima bro, yang... kalau teman-teman punya akun... ...word word word apa sih, saya nggak bisa bahasa inggris cuk anjay bener oh, nyari clan, nyari clan nyari clan, kita bergabung menurut Bineka Tunggal Idau Level sepuluh, udah pol, udah lengkap cowo, udah lengkap, orangnya udah lengkap, sembilan sembilan Vietnam, nih. Bro! India mana India? Nih, nih. Level ada terl... Lanjir. Angguma hmm. ngesubai. Level Anda terlalu rendah. Ini kayaknya nih. Level Anda terlalu rendah, men. Mereka rata-rata levelnya 40 syarat level 40, cuk. Tapi di sini kok levelnya 10 10 10 10. 10. Apa ini? Level 1. Kavali, oke. Okay. Tutup. Kota clan, satu dari dua puluh. Oke okay, men, tundangan, nggak ada buat clan. Taddeh, oh, oke okay. saya mau maju perang men, waktunya kita untuk berperang kita rebut titik kekuasaan bro, kita hancur-hancurkan musuh. Hahaha, <laughs> gua kalau ngomong kayak nggak ada saringannya bro, Berlin bro, Jerman, Berlin, ya kan? Berlin Jerman bebas untuk semua bertarung demi diri sendiri. Pemain dengan skor tertinggi memenangkan babak. Oke, kemar, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. wa laa quwwata illaa Go. Baru bunuh satu cok Siapa yang bunuh gue Cok Ini kok mau jadi peran Come on bro Mari bro Gue baru bunuh dua lo bro Bro itu bro Oke oke oke, go oke. Ini semua orang di sini orang cowok. Uh uh. Suara pisu tadi bro. Bawa bawa mau lari cowok. bro, kita baru dapet 6 bro anjir anjir jok, jok, jok. anjir dia, jago-jago banget rek, serius, rek rek, rek, rek, rek, rek fix grafik dan grafik, grafik cuk. Gua dikocok cuk. Ya Allah ya Robi, gua mati mulu coy. Gak mau tahu gua dendam. Anjay! Bro banyak banget bro ini musuhnya, Bro. Ah, Bro. gua mau doang, cuk. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, ini kok susah banget, bro. Anjay, ngeri ngeri banget, bro. Kok takut ada yang dimutupi dari belakang itu doang, lho? Bro mana Bro Bro dia ngejar gue Dia pakai Ah, bro Dia mempunyai sama di Repsol, bro Anjay, gue 10, dia 19, tuh Kuat banget, cuy, anjay, kuat banget, anjay, bang, anjay, anjay, anjay Oh, mati bareng kita, men Waktu tinggal sedikit, men! Gak peduli, gak peduli, gak peduli, gak peduli, Waduh, Kalah, bro! Urutan kelima, bro! Arik Feney! Don Taku Valis, Hiru Barwat! Arik Feney! Carl Sauer! Carl Sauer! Pemain terbaik adalah Hiru Barwat! Bro, ini bahasanya... apa? Namanya susah-susah, bro. Coba, saya bunuh berapa, coba. Coba, saya bunuh berapa. Bunuh 11 doang, bro. <laughs> <laughs> <laughs> saya mati 19 kali, bro. Kocak emang mati kok 19 kali. Back to lobby. Yowah ya Allah ya Robbi, hahaha, <laughs> mati 19 kali men. Perbentangan kekuasaan. Tingkat pertempuran mana bro? Kita cari. Oke okay, ini nih. Transweeper men. Penyerbu pengintai. cek, kita cek, kita cek. Ambil. Oke, okay, thank you. Akhirnya perlengkapan. Perlengkapan. Loh, mana, Cuk? Kok hilang? 560, fokus gak? New, ini perlu pakai duit lah. Oke, okay. yeah. dijamin oke. Okay. Okay. Bro, boros, boros, boros, boros, boros upgrade senjata yang lain, yang lain, yang lain, yang lain, yang lain ini nih upgrade dijamin selamat anda menerima, oke okay. eh, eh, bro, kepencet iklan, bro <laughs> Gak ada volumenya lagi Anjir banget Anjir anjir Kepencet iklan bro sorry Bro sorry sorry sorry sorry Bro sorry Udah tadi kepencet iklan bro Bro sorry ya Sorry tadi kepencet iklan bro Sorry sorry sorry sorry sorry Oke, bro. Saya habis upgrade ini ya. Mudah-mudahan, next saya kembali ke peperangan ini. Saya berhasil memenangkan berbagai macam Visi dan misi. Visi, misi, visi, misi, man, visi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, misi, Ah, nggak boleh, nggak boleh, cuma sekali doang ya. oh, oh, empat 40 yang ini, oh, udah, cuma sekali doang, oke bro, thank you bro, ini tak pasang, <laughs> beli senjata habisin duit oke okay. thank you bro thank you <laughs> bro saya kalahan kalau dalam peperangan bro oke okay, thank you Uh, terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi di channel ini. Semoga menghibur dan menyenangkan. Kalau nggak menghibur ya nggak popo. Kalau nggak menyenangkan pun nggak popo, bro. Yang penting kita tetap main game ya, bro. Kita main game ketika kita lagi ada waktu luang, bro. Kalau kita lagi sibuk ya jangan main game dulu, ya nggak. <laughs> Oke, okay. terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi di channel ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, thank you yo. Thank you, thank you.